Waspadai harga emas berpotensi bearish. Secara umum, bias harian pergerakan emas, US diterlihat masih berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi.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 Sebaliknya waspadai jika harga emas USD terus bergerak ke atas dan menembus level 1958.15, maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1989.81. Sekian analisa forex untuk tanggal 17 Maret tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081